sing penting ya, permisi, permisi mari secara kone yo kula cara wong merdayo eh nggih kula matur saking Rawalok kali rungga singet sipinge tapi kan ya cara paneyo ora jaela gano ana wong ilang ya sprene ora ketemu mbuh mlebu ngeneh mbuh Nyobonyong ya orang ngerti, bung. <gbg> orang ketemu, digulat ngomong dengan dong. Oke, pemirsa, saya sudah ketemu dengan Mbah Sinten, gih. Gitu? Yes, miarco. Mbah Yusmi Yusmiarco, Matur Nuwun, informasine insyaallah Insya Allah, koloni ate pada Miko, balik silaturahmi. Iya, gitu. <tuk> Matur Nuwun, gih. Gitu? Mbah <tuk> okay. Yusmiarco, sehat-sehat, ma pon, gih. Gitu? Okay, sukses Bu. Oke kita menyusuri masih di ini apa namanya ini pohon singkong Itu nya tadi Mbah itu Yusmiarjo Sebenarnya ini bukan jalan tanya untuk melalui jalan pintas batu kulir no. udah dekat pemirsa <San> uh, jalannya cukup ekstrim pemirsa <San> <San> itu <Haking> <hiking. San> lihat Sophie cakap lontang dengan perutnya yang Halo. Kempes Ternyata kita sama. Lihat aja pemirsa. Oh iya tanpa sadar ternyata kita punya warna sama, merah. <laughs> Tapi Sophie cakap lontang perutnya itu lihat pasti nggak kuat. Astaga. <laughs> lihat pemirsa ini jalannya, uh, ini sih bukan jalan pemirsa, wah, hampir jatuh. ini sudah menemukan jalannya, ya uh. udah, udah ketemu jalan pak, jaga, ya tapi sih jalan yang mati nih oh nah, ini gini. ini namanya batu kelir oh, sudah sampai pemirsa eh, kita lihat pak macam sih oke ini yang namanya batu kelir assalamualaikum Bismillah, Assalamualaikum, Bismillah oh, Sebenarnya ini batu Batu besar ya Melebar ke sana Yang menyerupai kelir Kelir dalam bahasa Indonesia itu layar Layar Ketika kita akan membentangkan suatu gambar Kita butuh layar Agar gambar tersebut bisa bisa tertera dan bisa kita nikmati. Tuh. lebar ya Mas Kustham ya sana berarti hmm. ya sampai sana ya. Iya <usik> dong. Wih. Uh. tumbuhan nah. yang menempel pada dinding-dinding ini. Dan ini dari sini ke sana ya kita belum menyentanya. 30 meter ya. Bentangan layar pemisah ya. 30 meter lah kurang 30 -an. lebih. 30an, 30 meter sama lebih kita lihat dulu dari kapasin ini. Iya. ya. ya. Oh ternyata disana pemisah Wah wow, banyak Ini menyerupai layar pemisah Namanya bukit batu kelir Atau bukit batu layar Karena batunya terbentang lebar oh, Nanti... Wih, Saya mau ngikutin Mas Kustam Katanya yang penting jangan merasa sampai oke siap. <laughs> Ini di bawah Ini ke Nanti 45 <laughs> oke Mas jakap lontang itu kita ke atas. Kayaknya itu udah ya, terbuka jalannya ya. <laughs> nyampe di dataran atas. Sudah naik ya <laughs> oh bisa ini posisi pos, di atas, pos di, atas ya. di atasnya batu kelir berarti di atasnya layar ya mas uh, ya uh, betul layar yang oh batu membentang Oke okay, pemirsa Matparjo dimanapun Berada Pemirsa Timbel Goang Dimanapun Anda berada Kita sudah sampai di bukit Batu Kelir Ini kita berada di atasnya ya Di atasnya layar Batu yang terbentang Kayaknya ya Ada sekitar berapa ya, 500 meter kayaknya bahkan Ya sekitar 300-an 500 meter batu yang terbentang mengitari ya. Iya. Dan kita di, di di atasnya nih. Kalau kita ke sana, itu bakal jatuh ke sana. Karena ini, ini terlalu tegak deh. Tuh, dekat -dekat lah. 2 meternya. meter sudah batunya kayak gini rata. Tajam ke bawah. Uh, misteri ya kemudahan Mudah kok kita pakai kostum sama ya iya. padahal kita nggak janjian dong beda perut ya hahaha ya akan ya Mas Ustam tapi berarti yang dibilang bahwa bahas siapa tadi ya. yang namanya okay. Yus, Yus Yus Arjo ya okay. hampir sama sama saya Joe Mat Parjo yeah. yang musola yang dikatakan beliau di sini ya. Yeah. Oh nanti melewati ya. Ya yeah. tadi seperti yang dikatakan. Bapak tadi di bawah Masjid Tarjo itu, di daerah seputaran sana ada musola yang, kata beliau, dul dulu konon bisa dilihat dengan tidak kasat mata, jadi tidak sembarangan orang. Maksudnya, bisa melihat. Mungkin kalau orang tersebut punya kemampuan lain, natural lain bisa melihat. baik ya nah, gampang kok misalnya gua kan bisa tuh ya? suaranya nih. masih teh tanpa musik baik nih, nih, nih. Oh. oke pemirsa masih di ini batu -batu masih klir. di atas batu kelir masih bareng jembel kuang dan nya Mas Kustam dan lupa ya di subscribe terus di like komentarnya juga jangan lupa untuk membangun kita supaya bisa berkembang agar kita bisa berkembang dianggah tambah parah nyong deh oke okay, <laughs> lanjut, lanjut. Nah, lanjut, kan. lanjut lanjut, lanjut, kayak kata kita lanjut lagi pemirsa ya, kita sudah istirahat Ayo. lama dan sekarang kita sudah di puncak sini kita mau tinggalkan yang mitosnya uh, Bukit Batu Kelir. baik pemirsa kita mau pulang ke sana kita ikuti agus tam ikutin terus mat parjo banyak yang tumbang ya karena kita tua ya dan lebih seringnya itu hanya dan, dan, dan, dan Nisa, ya Misa. di area sini, berarti tepatnya di timur, timur kelir, timur layar, timur batunya. Di sini ada musola. Musola itu langgar, surau. Sampai sekarang pun, kalau orang yang punya kemampuan supranatural bisa melihat ada musola di sini. Di lokasi sini ya ya. Baik kita lanjut, kita menuju ke arah pulang. Pemirsa, ini yang tadi dikatakan sama itu aliran sungai ini yang yang tadi beliau bilang kemarau sepanjang apapun tetap ada air. Oh, benar. Ya. Tapi yang di atas tadi kan kering ya, mas kering, ya? Kering, iya. Nah, tapi di sini masih mengalir. Ya, tadi di atas kering di sini tetap ada air. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut lagi. Oke pemirsa sudah sampai di tadi, kita awal berangkat di sini Ternyata gaitnya kecapean juga <tuh> <Aduh>. <tuh> Om Sofi Jakap juga capek Mat Parjo bersama Timbel Goang guide super saya, super real, Oke, okay. ya. ah. terima kasih Pemirsa Matparjo telah mengikuti ekspedisi di Bukit. Bukit. Batu Kelir, Bukit Batu Kelir sana. Misteri Batu Kelir, dan sampai jumpa lagi di video Matparjo selanjutnya. Oke, okay, sampai di sini Pemirsa, terima kasih. Oke, okay, sampai jumpa. Dadah! Nah.